Meskipun tiap malam Jumat gue selalu ngebahas asupan horor, tapi muka jangan sampai ikutan horor, guys. Itulah kenapa gue selalu percayain perawatan kulit muka gue dengan rangkaian produk dari Scarlett Whitening Face Care. Kalau gue sih selalu pakai yang Brightly Ever After Series. Karena kulit muka gue yang normal. Tapi kalau kulit kalian suka beruntusan dan jerawatan, lebih cocok pakai yang Acne Series tuh. Seperti biasa ya, gue selalu mulai dengan cuci muka dulu sampai bersih dengan facial washnya. nya Habis itu, baru pakai serumnya. Tapi serum dari Scarlet ini ada yang baru nih guys. Namanya Gloutening Serum. Pastinya serum ini ngebantu kulit kalian jadi makin glowing. Kandungan di dalamnya juga beda karena ada tranexamic Acid untuk ngeratain warna kulit dan melindungi dari sinar UV, Geranium Oil yang bisa menyamarkan garis halus di wajah, Alantoin yang bisa ngerangsang pertumbuhan kolagen, dan juga Niacinamide buat menyamarkan noda hitam dan mengendalikan produksi minyak di wajah. Glutening serum ini juga cocok banget buat di mix and match sama rangkaian produk face care dari Scarlett lainnya, karena cocok untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif sekalipun. Dan abis pakai serum, jangan lupa juga pakai krimnya ya, biar kulit makin sehat. Asli, gluttoning serumnya ini recommended banget dan wajib banget buat kalian cobain. As always, semua produk Scarlett udah bepom, halal, dan non-animal tested. Dan harganya cuma ribuan aja, cuy. So, langsung aja ke poin tokonya, linknya ada di bawah. Cus! Curug. So, video yang pertama ini viral banget di TikTok beberapa waktu yang lalu. Bahkan video ini udah ditonton lebih dari 17 juta kali. Di video itu ada seorang cewek dan seorang cowok yang kayaknya lagi asik main air di Curug Louis Hejo. Dan pas di tengah lagi asik-asiknya main, cewek ini seng buat rekam-rekam pake handphonenya, Ya mungkin buat kenang-kenangan aja ya Tapi tanpa doi sadarin ada sesuatu yang ikut terekam di videonya Perhatikan baik-baik Persis pas cewek ini arahin kamera handphonenya ke semak-semak yang ada di belakangnya di situ nongol ada sebuah kepala dengan rambut panjang yang melihat ke arah mereka berdua. Sosok itu seolah kayak ngintip dari balik semak-semak. Sebenarnya yang tadi itu mungkin aja cuman orang atau pengunjung lain ya menurut gua. Secara ini tuh kan tempat wisata ya. Jadi pastinya nggak mungkin cuman ada mereka berdua di situ. Tapi anehnya kalau gua zoom, sosok itu kenapa kok warnanya pucat banget ya? Kulitnya itu sama sekali nggak mirip kayak orang normal. Itu tuh yang bikin netizen itu pada percaya kalau sosok yang tadi itu bukan orang. Dan pas gue bacain komen-komennya, ternyata ada yang cerita kalau disitu emang terkenal udah sering kejadian. Katanya jangan main disitu lebih dari jam 5 sore. Gue sendiri juga gak tahu kenapa. Apakah mungkin karena udah mulai gelap atau mungkin karena ada faktor lain. So, sampai sekarang sosok yang tadi itu masih jadi perdebatan apakah sosok yang tadi itu cuman orang aja atau emang sebuah penampakan. Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video yang kedua ini, tapi videonya tiba-tiba viral gitu aja. Video ini masuk FYP di TikTok dan ditonton jutaan orang. Tapi video ini tuh diupload oleh akun reuploader guys. Jadi gua sama sekali nggak tahu siapa orang yang ada di video ini dan dari mana sumber asli video ini. Video ini adalah rekaman dari sebuah kamera CCTV yang ada di kamar tidur, Dimana ada seorang cowok yang lagi rebahan di lantai sambil main handphone. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang terjadi ke dompet yang Doi taruh persis di sebelahnya. Perhatikan baik-baik. pelan-pelan dompet itu bisa ngebuka sendiri. Uang yang ada di dalam dompet itu bisa ketarik keluar. Bahkan, saking cepatnya uang itu terbang, meskipun gue coba buat slow-mo videonya, pergerakan uang yang terbang itu masih nggak kelihatan. Katanya sih, ini adalah sebuah fenomena tuyul yang lagi nyuri duit. Dan gue baru tahu ya, ternyata kalau tuyul lagi nyuri duit itu sama sekali nggak ada takut-takutnya. Tapi, nggak sedikit juga yang ngerasa kalau bisa jadi video yang tadi itu cuma video fake aja. Karena kalau diperhatiin dari posisi framing kamera CCTV-nya, itu kayak nggak masuk akal banget. Nggak mungkin ada kamera CCTV yang angle pengambilan gambarnya itu kayak gitu, guys. Bahkan pintu masuknya aja itu ke crop dan sama sekali nggak masuk ke frame. Buat apa pasang kamera CCTV kalau pintu masuk kamarnya aja nggak kerekam? So, gimana nih menurut kalian? Fenomena tuyul nyolong duit? Atau cuman video settingan aja? Dapur. Nah video yang ketiga ini creepy banget menurut gua Gua udah banyak banget ngebahas video penampakan pocong di episode Hormat Tapi video yang kali ini itu beda banget guys Video ini direkam oleh seorang cowok dari Malaysia Doi mengaku kalau di rumahnya itu doi sering ngalamin kejadian aneh Mulai dari pintu yang sering diketok-ketok tengah malam Sampai beberapa barang yang sering jatuh sendiri Sampai suatu malam pas Doi ini lagi haus Dan niat mau ambil minum di dapur Tiba-tiba Doi ngeliat ada sesuatu di kejauhan Karena Doi gak yakin sama apa yang Doi lihat, Doi langsung nyalain kamera handphonenya Dan mulai ngerekam Perhatikan baik-baik <tuh> Ada sesosok kain berwarna putih yang penampakannya itu mirip banget sama poci di video yang tadi. Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik, pergerakan poci itu gak masuk akal banget guys. Gua sama sekali belum pernah ngeliat ada poci yang bisa terbang kayak gini. Gerakannya itu bukan kayak jalan atau lompat-lompat guys, tapi beneran terbang. Terbangnya itu juga bisa meliuk-liuk gitu dan bisa berhenti persis di depan pintu. Sumpah ini creepy banget sih. Sama sekali nggak kebayang betapa seremnya ya kalau lo yang jadi orang ini. Malam-malam Aus mau ambil minum di dapur, eh ada poci. Pasti auto nggak bisa tidur lagi kan? Hutan. So video yang keempat ini juga masih penampakan poci. Video ini juga tiba-tiba viral di TikTok dan masuk ke FYP. Ada seorang cowok yang entah lagi ngapain, doi sendirian ada di tengah hutan malam-malam. Dan pas Doi lagi jalan, tiba-tiba Doi itu melihat ada putih-putih di kejauhan. Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Ada sesuatu berwarna putih yang tiba-tiba nongol di antara batang-batang pohon hutan itu. Jaraknya cukup jauh dari kamera orang ini. Dan Poci itu seolah sama sekali gak sadar kalau kerekam di kamera. Poci itu bergerak perlahan masuk ke semak-semak Sedangkan cowok yang video ini kayaknya santuy banget ya. Sama sekali gak takut sama penampakan Poci yang tadi. Buktinya Doi itu masih bisa ngerekam dengan stabil. Dan tangannya sama sekali gak gemeteran. Bayangin aja kalau orang tiba-tiba jalan di tengah hutan dan melihat ada putih-putih kayak gitu. Pastinya Doi bakalan panik dan takut. Kalaupun Doi coba buat ngerekam pakai handphonenya, pastinya tangannya bakalan gemeteran. Tapi seolah video yang tadi tuh kayak steady banget. Video yang terakhir ini direkam oleh seorang cowok yang tinggal di Bandung. Doi cerita kalau Doi itu abis belanja di Indomaret. Dan pas jalan pulang balik ke kosannya, tiba-tiba Doi itu ngeliat ada orang yang berdiri di pinggir jalan. Tapi orang itu kayak diem aja gitu sedangkan kondisi jalanannya itu benar-benar kosong dan sepi sama sekali nggak ada orang karena doi parno jadi doi langsung inisiatif buat rekam pakai handphonenya. Oke, habis belanja di Indomaret, dan sekarang waktu mau balik ke kost dan di ujung itu kayak ada orang orang siapa gue nggak tahu ya guys gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Ada sosok mirip seorang cewek yang pakai daster yang berdiri di pinggir jalan Sosok itu ngeliat ke arah cowok ini Tapi Doi cuman diem aja Pas udah jalan lumayan deket ke arah sosok cewek ini Tanpa alasan yang jelas cowok ini itu langsung panik dan kabur ketakutan Doi menjauh dari sosok yang tadi Dan cuma sekitar 5 detikan Pas Doi noleh balik ke belakang Sosok cewek yang tadi itu udah nggak ada guys Bahkan cowok ini juga sempat arahin kameranya ke kanan dan kiri, tapi di situ sama sekali nggak ada orang dan nggak ada siapapun. Logikanya nih ya, kalau misalkan sosok cewek yang tadi itu adalah orang dan video ini cuma video settingan aja, dan sosok itu buru-buru buat kabur persis pas cowok ini kabur. Doi kira-kira cuma punya waktu sekitar 5 detik buat kabur dan ngumpet supaya nggak kelihatan di kamera. Tapi pas cowok ini balik badan dan ngarahin kameranya ke arah lokasi cewek yang tadi. Di situ semuanya kesorot dan kelihatan jelas, tapi beneran kosong dan sama sekali nggak ada orang. Di sebelah kiri jalanin yang kosong, dan di sebelah kanan di situ ada sebuah ruko yang tutup. Dan kalau gua coba buat zoom dan perhatiin sosok yang tadi, badannya dan pakaiannya itu kelihatan lumayan jelas, ya guys. Tapi entah kenapa, bagian mukanya itu kayak gelap banget. Bahkan meskipun gua coba buat terangin, di situ masih nggak kelihatan detailnya. Dan di bagian akhir video, pas sosok yang tadi itu ngilang, cowok ini malah sempat sempatnya buat balik ke lokasi penampakan cewek yang tadi. So, ini menurut gue aneh banget ya. Kalau misalkan Doi itu memang benar-benar panik dan ketakutan, pastinya Doi nggak mungkin sempat terpikir buat balik lagi ke belakang. So, gimana menurut kalian? Apakah video yang tadi itu penampakan yang real, atau jangan-jangan cuma video settingan aja? Oke okay guys, terus untuk video kali ini.